Tadi di run pertama tuh uh, Dava ada sedikit masuk-sedikit, masuk, ya. cuman Adit lebih parah dia under. lurus. Under. Under. Yang satu nabrak, yang satu nyenggol. <laughs> jadi kesimpulan tadi babak pertama saya mengenang, Dan? Dava yang menang. Kedua. Tadi Dava fatal banget nabraknya, run pertama 0-0 jadi... ketemu lagi kita, Kita ketemu, ketemu lagi bersama Ngatimin dari Ngawi. Yeah. Kita ada di acara apa nih, Gap? Kita sekarang ada di challenge-nya ini. Arsi drift. drift battle challenge, challenge. Battle challenge bersama I, yeah. Helihan. Thank you Helihan. Kita sekarang udah ada di 8 besar, game Makin dekat ke juara kita, get dekat ke juara, ya. Nah, 8 besar pertama siapa nih yang mau kita aduin ini, Kayaknya nih kalau... Kayaknya ada yang udah lagi siap-siap tuh, Gap? Yang udah siap-siap nah, siap uh, lagi ya? siapa Si nih? Dava Ada Dava di sini? Siapa ketemu... Ya? Mas Adit? Mas Adit apa Om Andiem? Mas Adit aja. Mas Adit aja yang udah siap nah, ya? Udah siap juga. Oke, okay, berarti episode delapan uh, besar pertama Bang kita besar ini... Pertama. Dava ketemu Bang Adit. Adit. Oke? Okay? Okay. Kita lihat nanti driver-drivernya. Dan uh oh, oh, sekarang kita udah ketemu sama kedua drifter kita kan di sini ada Bang Adit dan Bang Davao kita sekarang udah di delapan besar delapan oh, besar ini. pertama iya dong makin ngeri nih udah ada next level nih peraturan udah tahu ya tiga babak dan kita switch dulu siapa yang jadi leader duluan oke, oke. sweet biasa aja jempol tadi oh. oke Adit leader duluan oh, oke okay. kita oke. langsung aja keresenya Oke, okay, river ready. judge ready. Ini berarti round pertama, run pertama. Ready? Adit sebagai leader dan Dava sebagai chess. Ready? Dua, satu, go. Oke, okay, inisiasi aman dari Adit. Langsung saja lurus dengan kencang. Ditempel saja oleh Dava. Uh, lain yang cukup baik dari Adit. Wow. Yes, hey, ada apa di sana, ada apa, aduh sayang sekali, wow. gimana nih run pertama nih baru juga mulai ya, baru juga mulai udah Udah, Tadi ayo, di run apa? pertama tuh uh, Dava ada sedikit masuk sedikit. Masuk, ya. Cuman Adit lebih parah dia under. lurus, under, under, under spider, banget. Iya, ya. Jadi run pertama advantage Dava kali advantage ya. Dapa, ya. Tapi kita lihat di run kedua. Oke. Oke. Okay. Okay. Okay. Digeber saja oleh Dava. Dibuntut-buntuti oleh Adit. Nice line by Dava. Sedikit koreksi dari Dava. Ditempel oleh Adit. Adit Bursa menempel dengan sangat ketat Oke, okay, clipping point yang dapat dari Dava Manji cukup baik dari Dava Oh, It's Nice, oh. sekali Tapi jelas lah ya, di babak pertama, pertama. ini uh, Run kedua sebenarnya event sih tipis-tipis Tapi karena tadi pertama Adit Sangat fatal, kan? jadi babak pertama dimenangkan oleh Dava. Oh, okay. Sekarang babak kedua, guys. posisi sementara satu kosong untuk oh, Dava. Oke, okay, babak, okay, babak 2. kedua, Adit leader, Dava Chaser, ferry dua satu go. Jadi, mas, Adit pakai mobil warna hijau, ya? mas Adit, Dengan BMW hijau Dava menggunakan Jezet Ek Biru. lain yang cukup baik dari Adit. Disapu bersih oleh Adit. Ditempel terus oleh Dava. Ada sedikit touching-touching dari Dava. Wey! Dua ban keluar ternyata. Aduh, sayang sekali. Aduh, dua ban keluar. Fatal, fatal, fatal. Bagaimana nih? Aduh, kacau kacau kacau kacau. kacau. Adit lagi settingan baru nih. Hari pertama pakai soalnya iya, ini. Iya, iya. Kit baru kayaknya nih. Baru kaya. nih. <laughs> Masih penyesuaian Adit, nih Adit <laughs> kayaknya. Kedua, run kedua. Daval leader, Adit chase. Bab kedua, run kedua nih guys. Ready, Bapak. dua, satu, go. Dava cukup main aman aja. Oh, aduh Dava, tabunganmu hilang Dava, hilang sudah tabunganmu Dava, aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. aduh, aduh, babak kedua sama, sama-sama ya. ngaco, ngaco Lapan besar Ready, udah nggak ya. ada yang harus begitu mainnya dong, rapi oh. dong, aduh. Ya, ya, ya. Rapi. Jadi, Jadi one more time, time ya? Babak kedua OMT nih ini kayaknya. Oke. Okay. Ready? One more time, Dua, satu, go! <laughs> Oke, okay, main cukup aman dari Adit. Adat ketersenggolan. Hai nah, cukup tenang aja Dit hari aman Baik sekali lainnya kita coba lihat di finishnya Oke jelas sekali Di one more time ini advantage Adit otomatis sih Karena Dafa ada si uh, uh, ya. beuh, beuh. nggak boleh sabar itu ya, bro sabar, Dafa. Sabar, Dafa. <laughs> Kita lihat di uh, one more time pertama, run kedua di babak kedua. Oke. Okay. Okay, ready? Dua, satu, go! Dapat juga penyesuaian nih, Mobil rental soalnya, okay. Dapat, Gerd. Okay. <laughs> wow. Masih dapat, Masih dapat. Coba kita lihat hasilnya. Ini... Gimana nih? Gimana nih, game bingung run kedua nih? Eh, trend pertama tadi kan Dava nabrak-nabrak ya? Tadi run kedua, adik juga ada miss sedikit agak lurus di sana oh, tuh. Lurus, lurus straighten nih. Gimana nih? Oh, Gimana nih? Tipis-tipis sih. Tipis-tipis. One more time lagi, nih, more time ya. lagi apa ya? Biar pada, ya, tegang, ya. Biar pada tegang ya, karena okay. dua-duanya kan melakukan kesalahan yeah. ya enggak? <laughs> kita one more time! one more time. Berarti ini one more time kedua di babak kedua. Babak kedua. Raman Adit pertama. Leader Dava Chaser. Ready? Dua, satu, go! Ya, main aman aja. Oke. Okay. Ini Inisiasi cukup baik dari Adit, disapu bersih lainnya. guys. Mantap sekali. Ditempel terus oleh Dava. Dava coba cari aman. Nggak mau nabrak-nabrak lagi deh, jaga jarak deh. Oke, okay. main yang baik dari Adit. Wow, Angle yang cukup besar dari Adit. Kita coba lihat finishnya. Nice, kontrol finish dari Adit. Terus, terus, terus. Adit lainnya bagus. Paul, Dava juga oke okay sih. Walaupun ada sedikit, ya jarak nggak, jarak nggak gitu lah. Iya. Kita lihat di babak kedua, eh di run kedua. Run kedua. Dava leader Adit Chess. Apakah Dava bisa sebagus Adit lainnya? Ready? Dua, satu, go! Nice. Ih, nggak mau lepasnya nih sama Adit. Wuh, bagus sekali lain dari Dava. Ditempel terus oleh Adit. Nah, no! apa yang terjadi? Panji yang bagus dari Dava. Kontrol yang cukup baik dan angle yang cukup besar. Woh, ngerlih ngerlih ngerlih ngerlih Cuman sayang tadi ada sedikit cing dari Adit. ya dari... dari... <laughs> di situ agak drop soalnya tadi. <laughs> Gimana? Waduh bingung nih. Run pertama Adit, tadi bis, bis, Dafa. Uh, Yang pertama sih Advantage. Adit sedikit sih Adit. karena line-nya bagus. Iya. Dafa juga berusaha nempel tapi ada sedikit jarak. Di run kedua Adit ada tacing-tacing. Dafa juga nggak terlalu mulus. Enggak uh, terlalu mulus. Ada tapi... ada koreksi sedikit. Oke, nih bingung ya sama-sama ada kesalahan soalnya nih kayaknya kita harus oke, oke, oke, ya oke, ya. lagi oke, oke, oke, lagi langan. aja ya kita, langan nyar, langan. kita nyari oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, lainnya lebih bersih lagi, chasingnya juga lebih hati-hati lagi. No touching-touching, 2023 nggak ada touching, touching oh Galak banget sih mobil yang birunya nih, Game. Aduh. Aduh robot robot oh, ya. Cing, oh. Halo. Run pertama zero zero aja lah. Zero zero. Yang satu nabrak, <laughs> yang satu nyenggol. <laughs> Oke okay, penentuan, oh, okay. penentuan penentuan ya. Yeah. Run kedua. Oke okay, ready dua satu go. Oke okay, siapa yang paling bersih lah nih penentuan ini. Waduh, meri. Tetap persaingan. Ah, apa yang terjadi, kenapa digas terus Dava Wah, itu waduh, waduh <tik> take over ya ah, aduh, jelas, jelas, jelas jelas, jelas, jelas karena jelas. Ternyata. Ternyata tadi Dava fatal banget nabraknya Run pertama 0-0, jadi di babak ini Adi teman jadi. Jadi kesimpulan tadi babak pertama siapa yang menang? Dafa yang menang. Kedua? Dafa pertama menang, kedua adit menang. Berarti babak ketiga penentuan. Oh. Woy, ngeri oh. banget, ngeri oh. banget. ini oh. nih babak ketiganya. Ngeri, ngeri, ngeri. Harus babak lebih gila ketiga, lagi nih. Penentuan. Lebih hati bersih hati. lagi, chasingnya lebih hati-hati lagi. Bagaimana driver? Siap. Aman? Aman. <laughs> Agak tegang dikit. Agak tegang dikit penentuan, ya. Penentuannya. Oke, okay. okay. babak ketiga. Run pertama. Ready. 2 1 go. Apa pengasuhnya? nama? Ini, ini penentuan banget ini. Siapa yang masuk ke empat besar? Uh. It It ada breaking breaking. Davo juga ada maju-maju dikit tadi, Guys. Ya. Oke, kita lihat finishnya bagaimana. Baik sekali. Oke. Tapi nggak ada yang advantage sendiri. Sama-sama ada, ada kesalahan ya. Adit Adi tadi breaking-breaking. Dava Davanya juga masuk. Jadi, run pertama even lah ya. Kosong-kosong. Kita penentuan di run kedua, guys. Run kedua, oke. Okay. Oke, okay, run kedua. Ready? 2, 1, go. Oke kita lihat inisiasi pertama dari Dava Oh nah, oh, nice. Wow diserang terus oleh Adit Wah wow, apa yang ada jadi? Aduh Oh apa itu Apa lo Aduh Makin kesini makin ga beres Makin kesini makin kesana Politik makin liar, kan? Gue pikir 2023 enggak ada politik, game. Makin banget. Masih ya ada, udahlah. Nah, ketahuan, ya. pertama kan tadi zero-zero. Nah, yang kedua, ketama, kan? Yang kedua itu karena tadi ada yang ngeber, nge terus makanya dia jadi nabrak Gua-duanya juga ada kesalahan, yeah. kan? Kok lu gimana dia? Kalau gue sih kayaknya. one more. One more, time <laughs> Aduh, ini udah di babak ketiga. One more time pertama. One more time nah. pertama, ya. Aduh, hmm. maki, makin ngacon, makin ngaco ada. Gimana sih mainnya ini? Okay. Ini hadiahnya gede loh, jangan main-main loh. Oke, okay. uh, one more time pertama di babak ketiga. Oke, okay, ready? Dua, satu, go! Oke. Okay. Uh. baik sekali. Inisiasi dari Adit. Dafa mencoba jaga jarak. Ada sedikit ketersinggungan di situ. Nice manji dari Adit. Ayy. ada ketersinggungan lagi. Oke. Okay. Lain didinya cukup oke. Okay. Terus Dafa ada, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. ya. Oke okay, kita lihat okay. di run kedua guys. Run kedua. Run kedua. Ready dua satu go. Oke. Okay. Ditinggal saja oleh Dava. Wow. Eh. Sedikit koreksi dari Dava. Ditempel saja oleh Adit. Uh. ah jelas sih kalau ini kan jelas banget sih bang Dava uh, leadingnya tadi ada koreksi parah sih ya. jadi kalau dilihat dari leadingnya yang pertama lebih baik lebih bagus Adit jadi ronde ketiga ini gua milih Adit okay. jadi Adit memenangkan di delapan besar pertama ini. Selamat buat Aditya. Selamat selamat. Oke. <tuk>